Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya unboxing real spinning dan kali ini saya akan membukanya. real ini saya beli di Shopee pada 28 Agustus kemarin dan baru datang oh, tadi sore tanggal 5 agustus ya tadi dua bulan itu pilih satu dua tiga empat lima kita semingguannya hari ya alhamdulillah udah nyampe di rumah nah, sekarang kita lihat di mana realnya dan kualitasnya gimana ya Ya, kita buka fishing reel. Ya. Ini kalau enggak salah, ini ribu, nih, tipe yang tujuh yang besarnya. Nah, ini kita buka. Inilah penampakannya besar-besar ya harga-harga besar. ya, itu ya Alhamdulillah besar prospeknya lumayan bagus untuk pinggangannya itu lumayan ada gabus-gabus ini di tangan tuh enggak terlalu keras dan besinya besi yang hitam itu, itu lumayan besar biasanya kan kecil itu ini besar ini reel spinning ini ini untuk mancing di sungai sungai Besaran sungai ke kolam sebesaran ya. saya hobinya di sungai, rawa, danau kalau oh, di kolam kolom saya nggak hobi tuh so, tentu saya lihat speknya ya ini kenapa kami bagus tuh hmm, saran kawan silakan kalau suka like comment dan subscribe nya dan terus dukung channel ini ya dan teman-teman kalau suka reel ini bisa dibeli di Shopee murah kok kalau nggak salah 170-an lah 170-an Oke okay? oke okay. Terima kasih Assalamualaikum